Sebaliknya waspadai jika harga emas US diterus bergerak ke atas dan menembus level 1778.02 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1785.00. Sekian analisa forex untuk tanggal 20 Oktober tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081